Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita lihat cedokan yang sangat benar-benar membahagiakan untuk warga kunoha kita semuanya Alhamdulillah Disuguhkan tentunya video vitamin yang membuat kita selalu happy Melihat abang L yang selalu ceria Yang selalu membuat tentunya emak mak, -mak terkhususnya selalu bahagia Dan terlihat ya abang Fatih makin hari makin menggemaskan. di rumah Leslar siang tadi bersahabat ya kedatangan tamu keluarga dari Kak Rivi ada Kak Sasa, ada suami tercintanya, Kak Rivi juga yang tentunya berselaturahmi ke tempatnya Leslar ini sungguh menggemaskan sekali apalagi Abang El makin pinter gak mau tuh ditinggalin sama Kak Sasa dan langsung minta dipangku aja, emang anak hebat bersahabat anak cerdas ini satu kebanggaan untuk kita semuanya juga Makin hari makin mengemaskan Kita simak juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Abang gemes banget Baru 14 bulan tapi kayak sudah bujang aja nih tuh Baru 14 bulan tapi kayak bujang Aduh Masya Allah Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Nugroho 121398 mengatakan Masya Allah segala tingkah lakunya ngegemesin, Abang Fatih senang ada temennya Kakak Shasha minta dipangku katanya tuh, wow luar biasa banget. Kemudian juga selanjutnya persahabat, di sini ada cadukan foto kak Shasha yang sedang menggendong Abang El, melihat tentunya senyuman dan ketawanya Abang Fatih bikin happy banget persahabat, bikin adem. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya. Amin. Kita simak juga kalimat komentar dari Hakan di situ mengatakan, Masya Allah dan bener banget naik nice. semakin hari semakin sayang. Makanya kalau nggak lihat sehari saja suka kecarian, Stay sehat sehat ya anak, pandanya juga selalu sehat, abang dan Panda selalu Allah jaga setiap harinya, Diberkahi kebahagiaan selamanya. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Begitu banyak doa baik, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik juga. Tentu yang tulus mencintai Leslar Family. Amin. Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita lihat juga diunggah Om Izhar. Om Izhar ini juga mengunggah foto gemes Baby El dan Baby Fuzil. Ini luar biasa juga nih ya Makin lucu dan sangat menggemaskan ketika BBL ini geregetan kepada Bibi Guzel nih. Kita simak juga doa dan tentunya support dan dukungan dari PAEN untuk BBL. Semoga Fatih dan Guzel sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa dari PAEN untuk Bibi Guzel dan BBL. Mudah-mudahan doa baik dari PAEN diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Amin.